Saya lahir di Jakarta 32 tahun yang lalu 14 Juli 1981 Alhamdulillah 33 Sekarang saya kerja di perusahaan swasta di Jakarta Saya tinggal di Tebet Terakhir pendidikan di Shalom teman-teman Ketemu lagi dengan saya di channel Logika Awam Kali ini saya mengajak teman-teman Untuk mencermati Video hasil penelusuran saya yaitu jejak digital seorang mualaf yang mengaku mantan Frater, lulusan Biblical Studies selain, dan ilmu sosial di Inggris. Dari video yang saya dapatkan dari sebuah kanal YouTube yang diunggah pada 17 Juni 2014 atau sekitar enam tahun yang lalu, Ko Steven Indra justru mengatakan yang berbeda. Bukan lulusan Lefden atau Inggris, tetapi lulusan Filsafat dari Universitas Dalam Negeri. Tonton terus video ini sampai habis, dan silahkan simpulkan sendiri mana yang benar. Jangan lupa subscribe dulu. Oke, saya perkenalkan diri saya. Saya uh, namanya Steven Wibowo cuma hari ini saya udah pakai Indrawibo-nya saja. Saya salah satu karyawan swasta di dekat sini juga, sebenarnya kantornya di Wisma Metropolitan 2 di lantai tujuh. Saya lahir di Jakarta 35 tahun yang lalu, 14 Juli uh, tahun 81. Uh, saya lahir dari keluarga yang berbeda, dari jemaah di sini. Uh, keluarga saya pun keturunan yang minoritas di Indonesia. Saya dibesarkan oleh keluarga yang benar-benar berutama belakang dari apa yang sudah kita alami mungkin dari masa kecil kita. Saya sekolah uh, SD sampai SMP saya di Ambarawa. Di FIC itu semacam sekolah bruderan. Jadi dia sebenarnya itu faktoran sih. Lebih karena faktoran karena pendidikan dan uh, sosial yang diajarkan. Uh, lalu SMA saya di Dumpusko di Kepapak Gading. Uh, lalu saya ngambil sekolah tinggi saya di Leiden Konsentrasi saya di Biblical Studies Yang mulai 2010 Fakultasnya ditutup Karena banyak yang murtad terus dari situ Jadi udah nggak diperluin sama mereka Karena Biblical Studiesnya ternyata dipindah uh, Setelah itu Saya teruskan di Inggris Untuk ngambil sosionya dari pendidikan yang disebut tadi sih memang mengindikasikan itu semua sekolah katolik Tapi, manakah sekolah untuk menjadi frater atau calon pastor Walaupun sekolah katolik, tapi itu sekolah umum, bukan sekolah calon pastor Apalagi Leiden di Belanda, itu universitas umum Terus di Inggris, apalagi dia nggak menyebutkan itu universitas apa <laughs> Sekolah untuk menjadi pastor itu namanya seminari Tunggu episode selanjutnya ya Saya akan bahas mengenai pendidikan untuk menjadi pastor Nah sekarang bandingkan dengan video berikut Yang direkam lebih duluan sekitar 6 tahun yang lalu Pendidikannya sudah beda lagi Nama saya Indra Wowo uh, Nama kecil saya Steven uh, Itu diberikan karena Uh, dulu saya dibaptis waktu kecil, jadi Steven adalah nama baptis. Nama panjangnya Stephanus, Stevenus Indrawibowo, jadinya. Saya lahir di Jakarta, uh, 32 tahun yang lalu, 14 Juli 1981, 2019, 33. Sekarang saya kerja di perusahaan swasta di Jakarta, uh, saya tinggal di Tebet, uh, terakhir pendidikan di Bandung, kuliah di Bandung. Kuliah di Bandung <SILENCIO> <SILENCIO> Jadi kuliahnya di Bandung kok Bukan di Leiden, Belanda, dan Inggris Yang benar mana nih? Lanjut Halo, Saya ditahbiskan di Roma Selama lima bulan lebih Dua minggu saya tinggal di St. Peter Basilica dulu di Roma <SILENCIO> Hah? Ditahbiskan? Ditahbiskan jadi apa kok? kalau udah ditabeskan itu jadi pastur atau fater. ini ngakunya udah ditabeskan tapi ngakunya masih frater duh duh duh orang mudeng we son saya aja orang awam tahu kok masa ngakunya frater kok gak ngerti oke okay, dulu saya sempat sekolah filsafat jadi Islam itu uh, kita pelajari hanya dari sini sejarah aja Oh, kuliahnya filsafat di Bandung Tadi katanya di Leiden dan di Inggris Saya dulu pakai untuk mengajar Jadi saya dulu pengajar di salah satu sekolah agama non-Islam uh, Saya mengajar filsafat di situ <tuh> Jadi saya pakai ilmunya memang buat mengajar aja Oh, pengajar Tadi katanya Frater Sekarang kok pengajar? Kok beda-beda terus sih kok? Mana nih yang benar? Saat itu lah saya berubah saya convert. Enam Desember tahun 2000. Lalu belajar Islam, enggak saya enggak saya masih melayani di gereja, saya masih baptis orang, saya masih pemberkatan rumah, pemberkatan perkawinan saya masih hadir. Bahkan uh, saya masih ngasih mengajar kelas katakis. Jadi kelas-kelas sebelum pernikahan. Kalau di sana tuh ada enam bulan. Jadi pra nikah, jadi diajarin gitu tentang apa itu nikah di dalam Katolik. Karena memang tugas saya sebagai frater di situ Waduh, apalagi ini? Frater kok tugas membaptis orang Pemberkatan rumah, pemberkatan perkawinan Semua orang katolik tahu Kalau itu tugasnya imam Atau yang biasa dipanggil romo Dipanggil pastor atau dipanggil pater Bukan tugas seorang frater Kok Indra Wibowo katanya masih frater Itu masih calon pastor Tidak boleh melakukan tugas pastor terus bilang mengajar kelas katekis apalagi itu katekis itu guru agama katolik bukan kelas sebelum nikah atau pranikah tapi kalau orang tanya saya kenapa saya masuk Islam saya bilang saya harus bilang itu iseng